Gak ada pemain sini cari yang jauh Kemana kita hari ini malam ini Mau ke Bromo Hanya main ke Bromo Hanya Akhirnya kesampaian main ke Bromo si Hanya Setelah sekian lama Anjay ya Ya hari ini ke Bromo Dari sini ke Bromo nya katanya Sejaman Satu jaman tapi tadi udah belum sih bromo bromo terlalu ke bawah ini kameranya atau pas pas kayaknya pak Nyamuk. Obat nyamuk Obat nyamuk Obat nyamuk Obat nyamuk Obat nyamuk Kita jadi obat nyamuk Kita jadi obat nyamuk Welcome back My YouTube channel Kembali lagi dengan saya Apa? apa nama apa pakai masker dan sering cuci tangan. <tuk> tangan itu bacanya tuh fasilitas spbu atm center karwas nitrogen toilet raymond jumame anjing ada <tuk tangan> CRF yang mantep, kok lebih cocok boy ini ya daripada ninja? Hah? Kok lebih cocok boy ini ya oh daripada ninja? Terocok, astaga. Terada. Cocok, astaga, trada cocok jual ninja sudah cocok. Ya, jual ninja. Jual ninja. Yeah, it, memang stangnya yang lebar, kok pakai stang Fio yang lipat itu. Jadi begini bawahnya. <laughs> <laughs> Jadi keterampan saya di bawah gini Degalnya ada batik-batiknya anjir. Motif-motif batik. Tuh bandingin WR sama CR. Gedean mana? Tinggian mana? Kelihatan gak sih? Tuh. Ini CRF pendek tingginya segini cok, tuh tingginya segini anjir. ya emang ini sih pakai kan pakai bantahu anjir. tapi pakai supermoto juga tetap lebih tinggi isiannya sih. mau ditinggiin bukan pakai peninggi tapi pakai apa? diputer unit Jadi, lurus Pasuruan Surabaya Mandan Batang kayak yang tahu jalan Tahu jalan jadi Tahu jalan jadi Tahu jalan jadi paling depan Kabut, coy! Jalannya tuh gak kelihatan. Anjir, jalan di depan teh. kabut. Anjir, kabut! Kabut parah ini mah panjang sampai sana. Wah, ini udah di atas gunung saya gak tau satu apa dua? dua. Jadi, sama hampir renceng cukup cukup dalam alatnya banyak tuh. banyak tuh alat tuh. kamera empat Goblok, <laughs> mau apa jualan kak? Goblok, kamu ngantuk ya? tidur dulu sih. hati, sebat dulu leh, sebat toh? Oh iya. Ah, bawa cewek. Oh, akhirnya aku bilang kalau kau terganggu itu bocet. Kau buka, kalau dia buka rumah. Kalau lihat kalau dia muka berubah. Tuh, saya bilang, saya bilang kalau kau tra dia kok boceh, kalau muka berubah. Oh. Ada lagi alasannya. Kalau ini uh. ini muka berubah jadi jahat, kalau ini ini muka langsung berubah jadi babi bingung kan. Langsung <tum> bingung. Lanjut, lanjut masih jauh, masih satu zaman. Nanti lanjut, lanjut lagi lah kalau udah deket promonya. Nah, menghemat, menghemat memori dan menghemat baterai. Oke lanjut lagi kalau udah sampai sana. Uh, jalannya hutan cuk Kayak perjalanan pergi tadi pas dari Mojokerto. Wow, wow, lihat apa ini anjir? Gak ada cahaya cowok. anjir gelap dulu Bener -bener hutan ini man. Bayangin pas lagi bawa motor sendiri lewat sini terus mogok tiba-tiba apa enggak panik kayak gitu deh U a u a u a u a, u -A. Ya kelihatan Jo kelihatan apa, apa anjir lima kilo dari sini ketemu dua jalur ramu warna coklat satu jalur ya satu rambu warna coklat dua jalur. Nek sama <coughs> neng belok ngeri penanjakan bromo ngati muter tiga desa desa ngati desa tosari desa wono putri tapi neng sama ambil yang lurus cuman satu desa satu desa. Satu Jadi pengunjung jalan lurus biar cepat nyampe loket dan penanjakan. Hmm. Tetapi pelan pelan licin dan lumpur sama kudu ngewicam. Oh iya. Dadi intine pengunjung gerutan pelan demi keselamatan bersama. Kayak gitu. Aturan mm. ketiga nanti nek mau lanjut mau nanti sarung tangan sama masker ini juga harus dipake. Oh iya. Hmm. soalnya Soale eh, masker selama Covid pandemi, sarung tangan demi kekebalan daya tahan tubuh sampean daripada nanti kram maupun keserang itu Sarung tangane di sini ada di masker. Yang lain kok ketinggalan jauh? tunggu sebentar nanti sekarang jalan bareng, bareng soalnya hmm. di atas, sekitar tiga pertigaan Mas. Itu dari oh, mana nanti, ya. nanti gin aja. Yang pertama rambu coklat lurus gin aja sama nanti ada uh, pertigaan kanan maupun ngeri ya. Yeah. Enggak usah irukan aja sama itu jalur putih kayak gini. Oh, ketemu rambu warna coklat. sama ambil lurus. Yes. Oh iya. Yeah. Gitu, gitu. rambut Rambu coklat lurus. perasaan tadi mepet nih. Eh. Masker, masker, masker, masker, masker, pakai sarung tangan, pakai kenapa sih? Mati pantasan ku, perasaan tadi mepet ku, tidak, saya tidak, saya sa balik, saya balik belakang kok Baik belakangnya sudah ya, ya. <tuh> ya. <tuh> tidak kelihatan apa-apa nih. bagus ya. Cuma saya lampu panjang, terus di mana? Ada enggak? Huh? enggak mau pakai buff, berembun tuh. Ya, ya, ya, ya, Chandra ya, so orangnya romantis ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, lanjut lanjut lanjut ini mau ke, lo, ke loket dulu loket jadi kalau mau ke sini harus pesan online nanti lanjut di atas lagi lah hemat baterai sama memori biar bisa dapat pas pulangnya kan kan kalau kalau pulangnya kan siang jadi pemandangannya tuh kelihatan. Kalau malam gini, mah nggak kelihatan. Ini nggak tahu, pada bingung jalannya. Tadi kan ada pertigaan kiri sama ke kanan ini. Cuma kata bapaknya tadi mah, kalau kita ambil kiri, itu muter dua desa. Tapi kalau ngambil kanan, cuma lewat satu desa. Jadi kalau ambil kiri jauh tapi enggak tahu deh bismillah we. ini saya ini yang paling depan hanya soalnya lampunya paling terang kan ini lagi berapa-berapa motor nih 10 lebih kayaknya ada eh an ya, hampir sepuluh. sepuluh lebih oh, kaget cu Kira ini. apa yang goyang-goyang betul kah? sleep dingin pisangnya gak kabut lagi keliatan saya gak kabut tuh benar-benar tadi katanya mah rambut coklat lurus cuman nanti ada bertiga aja kan? ngambil juri katanya Soalnya kalau ngambil diri nanti muternya jauh karena ngelewatin tiga desa kalau gak salah ini suhunya katanya mah di atas semuanya nol derajat. Kiri kak, kiri. Oh, iya soalnya tadi pak Paci bilang gitu toh, dia bilang hati-hati soalnya kalau hujan jalannya -jalan licin lumpur. dia bilang kalau, kalau kiri muter jauh karena lewat tiga desa lancas ya, deh dingin cuk asli dingin anginnya kencang. Ya. kiri ya Ya, tadi sini-sini ya, ada yang bangga. Ya, uh, dingin. Nanti tadi di atas, tapi di sini enggak. Di situ tadi anginnya kencang ya, tapi di sini kayak nggak ada angin. Padahal jaraknya tuh cuma sebelah-sebelahan, gitu. kayak Alfamart sama Indomaret sebelah-sebelahan tapi nggak bisa beda anginnya bisa beda jauh di sini nggak ada angin di atas tadi ada angin kencang asli ini horor pisan jalannya jauh ini dipakein musik horor Mak ditambahin musik-musik horor kayaknya bagus ya jadi dapet suasana guys gitu. Tapi kayaknya kalau pagi mau bagus, kalau ada matahari. Makan malam kan, kayak kelihatan apa-apa. <laughs> seru ini perjalannya malam-malam kayak gini kan? Iya, seru kalau ramean. Kalau sendiri mah bukan seru, <laughs> kalau ramean kayak gini mah seru. Kalau ramean kayak gini mah seru. Kalau orang sendiri mah apa wasalam Nah, di sini nih, anginnya kencang, tapi di situ enggak. Sampai loket, akhirnya setelah melewati hutan rimba, akhirnya dapat sampai loket juga. Ntar lanjut lagi. Aduh habut, right. sayang dingin sayang, dingin dingin sayang dingin. Yang lain mah pada bau boncengan, jadi ada yang meluk enak Tangan sudah mulai kram saudara-saudara. Putih. Sekarang udah setengah Udah jam lima kurang Lumayan jauh berarti wan Masih ke atas lagi, saudara-saudara Masih jauh Rampai jalan nih, coba Uh, ada WR, parkir sebelah WR. Ini WRnya siapa ya? Uh, ada 3 WR. atau masuk di parkir first <laughs> parkiran wr mati lagi mesin kedinginan soalnya tidak ada warung ke tidak oh, tidak lho. berhenti dulu ini dulu Apa? pasang celana dulu <laughs> <laughs> celana lembab alasan duduk lagi di <laughs> uh sayang dingin sayang peluka sayang dingin sayang peluk sayang aduh anjing laki-laki <laughs> yang peluk salah jomong <laughs> ini memang patin punya patin sekalian sekali ya mana woi masih lama woi woi ini iya dingin sekali ini sudah dingin kok ajak naik tanjakan nih cari yang hangat-hangat dulu boleh di kantong sih. Ngapain mas? Dingin mas? Hah? Dingin. Oh, enaknya. Ini arang-arangnya masukin baju biar hangat. Waduh. Oh. Kayaknya enggak, enggak, enggak dingin. Enggak Kayak enggak, di Korea cowok. Ainda. Teman di jaga coba oh, jaya ada kah? iya bisa eh bawa sudah. <tuk> sudah? wah ada kompor buka tangan kok tidak ada bol baju itu oh ada 3? iya <tuk> 1, 2, 3, 4, <tuk> 5, 6. <sukup> selamatnya nah. tuh, gitu, kok tidak ada oh. oh. oh. oh, apa? luar kayaknya nanti, oh, ini digoreng lagi? iya, <muroro> <kar sankar> itu itu <di> <muroro> <muroro> <Jumatah>, iya, <Jumatah>, <muroro> cuma, Ayah, ya, si, cuma, ya. cuma, cuma. Cuma, Tuh, coba coba eh, Ini tambah lagi Kak Kasih Ini di yang dibilang makan STP. Kalian mau? an lagi. Aruf, cabar <tuk> cewek-cewek Kamu -cewek. Coba baru makan tem ini, tempe rasa es batu Oh ini Digoreng lagi, nih Saru langsung gigit Tidak tahu saya pikir, saya pikir langsung makan. Saya kira tidak dikasih hangat dulu kalau langsung makan kasih terus. Hahaha.